Kabar-kabar terbaru vitamin bahagia dan kabar baik seputar idola kesayangan kita dan pemimpin juga. Selalu mendoakan kalian semua persahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah ugan spesial yang sebelumnya Kita mendapatkan vitamin bahagia Perhatikan Wow, Masya Allah banget ya Lesti dan Rizky Bilar lagi mandi di kolam renang bareng nih Aduh, cute manja banget ya Di ugan you guys, ya. di ke ini DLSI ke Ini ala-ala Bali nih Perhatikan, ya. ada sebuah kalimat Yang dituliskan oleh Lesti Nenek-nenek, ya ampun Dimet suami orang, et eh, Rizky Bilar Aduh cute banget di ya postingan di deklasi ke jorok tersebut pun ini diripos kembali oleh akun HB kentang kota sultan ada kalimat gamsen yang dituliskan nenek-nenek -nene, tahu mana yang bening Dep biar kata mata udah kata tetap aja jelas lihat wajah tampan duh masalah banget ya kalau urusan emak-emak Leslar pastinya demen banget nih melihat di nya dari kakak Rizky Bilar dan selanjutnya, kakak Bilar pun ini mengunggah sebuah postingan terbaru nih, perhatikan Wow, Masya Allah banget ya Ala-ala Bali nih di kolam renang, mandi berdua luar biasa Masya Allah Dan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Rizky Bilar Choplas lagi di Bali, modal tutup box plus beberapa buah dan makanan Kalau kita sih pakai nasi juga ya, katanya tuh Hingga banyak dibanjiri di komentar dan respon yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Leslie Biar Galeri Underscore mengatakan, ya ampun, di matchnya suami orang, duh persahabat ya. Ada juga komentar dari Tefitri Karlina yang ikut selalu berkomentar, ah seru banget jadi pengen ikut nyebur, kata Tefitri ya, aduh cute banget tuh Tefitri aja pengen ikut nyebur bareng Leslar. Ada juga komentar dari Bang Faldi Akbar. Di sini masih ada yang pakai lemari baju, lion, star, gak warna-warni, adu ke banget ya. Komentar di bankval di ada-ada aja. Kelakuan yang selalu membuat kita bahagia ketawa ngakak persahabatan yang doakan selalu. Mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu banyak doa tulus yang diberikan dari fans sejati Leslar. Berikutnya, kita lihat juga. Di ada sebuah postingan persahabat ya Ketika dipostingan ke Rizky Bilar Ada sebuah komentar yang dituliskan Dari watilisnani Nani mengatakan ganteng banget sih suami olang Katanya tuh Rizky Bilar menjawab Adwita Rizky at least dikejora Wow dilaporin dong Tunggu persahabat ya Langsung ngadu aja nih kepada Istri tercintanya, tuh persahabat ya, nah kan dibelangin ke bininya, ini cute banget ya, diunggah kembali Alah kelasi Miller Gallery Underscore, kalimat Kelsen pun dituliskan Dasar tukang aduk katanya tuh, ini cute banget ya, ada, ada aja kelakuan yang membuat kita bahagia di malam hari ini Untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan bersahabat dia ya, ini membuat kita semakin bangga kepada Leslar Karena ini lagi meeting bersama Rudi Salim Wow, salfok banget sama Bunda Utun ya Yang tentunya perutnya semakin membesar Masya Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesehatan Dan tentunya dipermudah untuk persalinannya nanti Amin Kita lihat juga nih di kolom komentar Banyak doa dan selalu support yang sangat positif dari akun fitrah dua mengatakan masya Allah apapun rencananya semoga Allah bermudah Amin dan selanjutnya para sahabat ya kita lihat juga dari akun Instagram family atas kode yang mengunggah kembali unggahan dari IG-nya Kak Rizky Pilar. Akan ada sesuatu yang sangat besar Kejutan dari idola kesayangan Perhatikan di kalimat yang dituliskan Something big is coming Wow, sesuatu yang besar Akan hadir Persahabat ya, bersama Rizky Bilar Dan Ruri Salim Wow, makin penasaran Kejutan apakah Sesuatu apakah yang akan diberikan oleh idola kita ini Mudah-mudahan diperlancar Apapun itu, mudah-mudahan dipermudah Amin Ya, Ruhbal Alamin kita lihat juga, persahabat Di sini ada sebuah kalimat komentar dari ikon Sokasi Mas, mengatakan: "Wow, something big is coming, Masya Allah, bless what is coming, success and barokah, amin. Rizky Bilar, Rudi Salim, wow, masya banget ya, Sokasi Mas aja." Itu turut berkomentar di postingan ini, Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak dukungan. Dalam doa-doa baik dari orang-orang baik juga dan orang-orang hebat yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya juga ada sebuah unggahan dari igasinya Rudy Salim. Wah ternyata Rudy Salim tentunya berkunjung ke rumah kakak Rizky Bilar dan dedek Leslie ke Kita lihat ada kalimat yang dituliskan diajarin cara masak rendang super sama Rizky Bilar, wow, masya banget ya mereka saling melengkapi, mudah-mudahan Project yang besar nanti diberikan kelancaran, amin. dan selanjutnya juga ada sebuah info dari Indosiar, persahabat ya, tadi tentu ada acara Fresh conference anugerah KP 2021 jangan sampai lupa hari Jumat nanti kita akan menyaksikan acara terbesar juga di indosiar dalam acara anugerah KPI 2021 yang akan disiarkan secara langsung di indosiar karena ada idola kesayangan kita Dede Ela Joreng akan menjadi bintang tamu di acara tersebut perhatikan juga di kalimat keterangan info KPI Award merupakan acara penghargaan yang bergengsi Bagi insan media di Indonesia, Virtual Fresh Conference ini Motivasi untuk selalu memperhatikan kemasan acara Dengan adanya pemantauan sehingga nominasi ini sebagai ajang apresiasi kepada KPI Dan merupakan perhelatan tertinggi untuk semua stasiun televisi Hasnag KPI Award akan ada 25 kategori dengan tema Besar KPI New Normal Televisi dan Radio Karena melihat televisi dan radio Mempunyai kontribusi yang besar Selama pandemi ini Jangan lupa saksikan KPI Award 2021 Hari Jumat 17 Desember 2021 Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar Atau video.com. Wow, masalah banget ya Makin gak sabar aja melihat penampilan Idola kesayangan yang akan tampil menjadi bintang tamu di acara Anugerah KPI 2021 di Indosiar Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan tentunya kabar terbaru di malam hari ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate seputar lesti dan rezeki kita selanjutnya Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh